cek cek cek balik lagi bersama tong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku hari ini kita bawa modal 113.000 kita akan mencoba mencari pola andalan pembantai Olympus hari ini ya seluruhnya kita langsung gaskan saja di 2400 biasa double C kita langsung gaskan ke seribu aja 10 kali ya seluruh. Oh, yang pertanyaan kita main di mana Kita main di RTP 8000 bosku. Situs lo terkait terus solid sah ke dunia arahat. Di sini WD berapa pun pasti di per bosku dan cuma di sini bosku satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000. Satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis. Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya Oh jadi buat kalian semuanya langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku ya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 situ Slot tergacor solid sandero jaga dunia harap bosku karena cuma di sini kalian bisa cek RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini pokoknya. Kalian bisa cek RTP gratis live 24 jam per menit per detik naik Dan sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya. Yo langsung gaskan aja cocol cocol man jadi RTP 8000. Untuk linknya saya sematkan di event comment ya bosku. Yo langsung gaskan saja ke RTP 8000 bosku. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 back to the game ya sudah ya saldo masih awet ini di, di setiap Rp90.000 tadi kita langsung geser ke 20 turbo lagi semoga kita regasi free spin-free spin yang lumayan busy yuk cincin turun dong satu lagi mantap cincin jadi semua sayang ungu itu nggak mau dor kali 12 konek yuk ungunya dulu kasih mantap ungu konek nih hmm, biru boleh nih biru boleh nih biru jadi kuning fix jadi ikut juga ini kuning kuning ikut merah turun dong dua lagi aduh sayang sayangnya Lur main 13.000 kali 18 ya sur. kita lumayan profit profit di luar ini mantap mantap mantap dua ya ini anjir ya dong kasih-kasih -kasi WD WD mantap dong pada hari ini intinya yuk aduh maka boleh. boleh hmm, kuning anjir susah nih pecah lagi aneh udah kelihatan udah kelihatan pola-polanya ini anjir olympus inilah ini buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe nya karena cuma di spin kalian bisa tahu pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olympus hari ini slot gacor olympus hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot olympus hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot, slot gacor olympus hari ini rtp slot olympus hari ini jadi semua yang berhubungan dengan gate of olympus kita pastikan seluruh langsung gas kena aja ke otong spin karena cuma disitu kita berbagi pola slot gacor hari ini ini ayo langsung dibantu share-share juga biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini itu di olympus itu seperti apa ya seluruh ya langsung gaskan saja dibantu share sharenya grup tetangga boleh ke grup RT boleh ke grup manapun boleh ya seluruh ya tuh pkk pun enggak masalah yuk maka satu lagi hajir ya, tinggal petir nih enak nih aduh sayang enggak dikasih petir anjir coba tadi itu atas gelas kasih petir 500 gitu kan langsung masukin anjir lama juga kita nggak bikin konten maksudnya seluruh ya rada-rada susah juga sih lah. sekarang nyari petir-petir merah juga lumayan lumayan susah kuning kasih dong lumayan-lumayan ah, susah juga kasih petir-petir merah enggak tahu kenapa lagi lumayan susah turun petir-petir merah turun pun kadang nggak koneksur jadi bikin sakit hati doang jadi ya kalau masukin sih kayaknya lagi susah tapi kalau profit-profit lumayan yuklah muka semuanya juga like comment subscribe-nya karena cuma di atasin kalian bisa tahu pola slot gacur hari ini pola slot hari ini slot gacor hari ini rtqslot slot, hari ini, slot hari ini dan semua ber yang berhubungan dengan gate of olympus pastinya olympus atau kagesius langsung terus kena spin selur, pola -pola andalan, uh, aja spinnya seluruh pola-pola andalan pembandai uru kali lima dan dua lima ngekonek baru juga diomongin kan pasti kayak gitu seluruh udah susah mark spin Aduh. C -c udah susah mas bin, dikasih petir merah kok enggak dikonekin uh oh oh jahat kali kau oh us jahatnya kau us kau enggak konekin petir merahku aduh lumayan-lumayan masih shock juga ya seluruhnya karena tidak konek lagi tidak konek lagi Beralang kali tidak pernah konek petir merah anjing kok nggak konek-konek terus untuk konek terus pecah lagi kasih dong Max udahlah menius nggak ngerasain Max dari lo cuma lo nya aja yang lagi pelit Pak petir-petir merah juga jarang buat keluar kok Nggak tahu sekarang us lagi kenapa mungkin MT minggu depan lebih baik dari ini ya slot kita berdoa sama-sama saja sebagai sama-sama pemain slot pemain slot modal Reza yuk selalu temakan WD di atas segalanya selalu temakan WD utamakan profit ya yes, lu mantap petir lagi dong kasih dong haru lumayan dasar so, ya 21.000 kali 18 keluar 384 kan? ini, ini ini udah kesempatan WD ini sepenuhnya so. lagi kita dapat kesempatan WD kayak gini cuma so, so, so, so, so udah coba potor putar sebentar lagi ya aku emang nggak ada tanda-tanda lagi kitalah kekasihan WD saja ya WD WD lima ratus enam masalah yang penting WD WD lah daripada kita bingung ngari ini nggak profit kan lumayan lah dikasih profit-profit tipis nggak masalah yang penting selalu utamakan WD utamakan profit karena kita pemain modal receh pemain pemburu cepat pemain pemburu. pemburu WD Manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin tujuh ratus ribu ya lumayan lah ya kalau di WD ya sebanyak kita kelarin sepani ini. Kita coba satu kali lagi ya kan? Sepuluh kali boleh kali enggak lah. Umumnya aku dulu. Oh, lumayan yuk cincin kasih. Peru cincin kasih sayang. Saya tersendji doang di situ dudududu intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir di bantu like comment subscribe share share ke teman-teman kalian semua biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari bye bye seluruh salam jackpot